Eh. Hey. Lokasinya ada di atas, Bro. Lihat kali ini kita ada di waduk Malayu, uh, kecamatan Pujarajo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kali ini kita mencoba uh, berburu hewan dan berburu makanan di sini di bawah ada sungai. Di belakang saya lihat ada bukit bukitan. Itu namanya bendungan yang warna biru, teman-teman. Oke, di situ ada bukit, tinggi sekali. Kita akan coba turun ke bawah cari ikan, cari udang dan hewan lainnya, teman-teman. Oke, yuk lanjut. teman-teman ada di depan coy lihat lengit-lengit pemandangannya lihat teman-teman keren keren Dabit, nyala Dabit. <laughs> Kita harus patuhi protokol kesehatan, teman Menggunakan masker, tapi teman saya nggak make. Lupa katanya. Lupa, guys. Oke, okay, teman-teman. Tadi kita mau masak di atas. Kayaknya nggak boleh, teman-teman. Karena itu kan tempat wisata, masa kita mau bakar-bakaran di situ? nah kita mau bakarnya di sini nih ini nah kita mau bikin masaknya di sini lumayan lah kayu bakarnya nanti kita cari dulu di sini eh, di belakang ada sungai wow saya di sini aja nanti kita ya. tunggu nantinya ya jangan air ngabul muka airnya dulu ini merek bagi pun Tariin di. Loh, lo dia, Ini oh, sing ula. Uh. Biasa ponakan. <tuk> kita masukkan minyaknya seperti ini teman-teman oke okay, lihat kita nggak banyak-banyak minyaknya karena kita mau uh, ngeringin atau tumis si bawang putih sama si bawang merah oke teman-teman okay, kemudian kita masukkan bawang putih dan bawang merahnya teman-teman kita aduk sampai kering kemudian nanti lalu kasih aduh kasih nasinya teman-teman hmm wangi sekali lihat teman-teman peltuk peltuk mas ini nasinya teman-teman tadi -teman. tapi ya tapi bedog bedog dengan oleng itu ada yang ayo mukala nang sahuy Kerman, kita pakai bumbu andalan. Wow, Reiko ya. Pakai Reiko, kita taburkan. topik ah. Kemudian kita kasihkan kecap. Lihat, wih, mantap. Oke, gelpek. Aduk. Oke okay, teman-teman, ini dia hasil yang tadi kita olah, yang kita masak, kita jauh-jauh bikinnya nasi goreng teman. -teman. Tarinya kita mau berburu ikan, tapi karena terlalu dalam, kita juga nggak bawa alat, jadi ya udahlah kita bikin nasi goreng. Lihat, oke, okay. ya deh lo, ya udah ya. Kita langsung santap aja. Oke, okay. berdoa, mulai. Oke, okay. kita langsung lanjut makan, yuk. anjay mantap top mantap hmm. enak banget coy kacang eh. si si kacang Ah, lanjut. Opik. <tuk> <tuk> <tuk> hmm, multim <tuk tangan> musuh-lam!!